Nah, udah, uh, oh, ini, ini, ini, ini, ini, ada arti, itu saja, itu dima, itu dimas mari mari dipoto pondok, ya, kok selalu Dulu. Gajah. Nanti, yang kondisi ekonomi muncul ah. ah. nanti, yang berkurang ekonomi kering, <laughs> mas, Nya, penyelam, dokmu mano. <tuk> <tuk> mah ngapusi layangan <tuk>